Hanya ada muda tuak. tua, draw teman sayang kemak sayang ke Bek kapukuto darah mak, darah ayah dengan peng harium, Bek ayah pergi peng harium ka, Mereka sayang ke mak, sayang ke ayah. Bek kapukuto darah. Hantar bang suruh ke sini. Dari tempat-tempat, takpat Kayak cok peng-nya sana Allah. Kayak kuah orang-orang. Hai Bek ni juh ada harum ke aneh. Aneh dron hanya itu kuah peng-dara, jen harum. Ribak. Tapi punya tegadi ni juh. Iba jo. Tolonglah Tuhan, nabi ini pergi. Kulullah menabatamin al-haram panas awalabe. Hanajade, tamong surga awal kiamat. Menyenak cara harga pelampadan genayung. Sampai tuh ngawal kiamat, hanake pemaafli Allah. Hai lah kau, berdawai naya purkau, ane neparkau perumoh. Menyubit sayangkan sayang ke perumoh. Bebaskan mereka daripada neraka Allah. Bagaimana caranya? Jangan biarkan mereka. ...melakukan sesuatu yang dapat mengundang marah Allah. Artinya baik di dikumpul dosa. Ku ambusakum wahlikum nara. Wajib tak menjaga-jaga. Wajib tak memperingat ingat Wajib lah kita like, ni tak mempergah Masalah dalam kita tahu apa? Nyantuku naik -gong -gong. Yang penting baik juga dengan pun agama. Lulung dengar malam pulung je. Daripada haba gureng kita ni. Mewakili ketua pemuda. muda. Pergah ada Hebatnya ada muda kita ni. Mereka punya kreativitas, Mereka sudah punya kebiasaan tersendiri. Artinya, karena kegiatan. Tetapi, hayatah Bekka punya dengan ber. Menyebitkan keselamatan agama Allah. Menyebitkan keselamatan agama Rasulullah. Menyebut doi ketanyaan malamnya. Tak peringati maulid Nabi Muhammad. Maka, tugas kita menjaga agama. Bagaimana caranya? Bil-ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu agamalah, Islam ini akan berjalan Sesuai dengan perintah Allah Impian Rasulullah Wabil jahli mawatul Islam Tabiarkan da diri danyohan daya'ud Maka Islamnya akan mati di bubacut-bacut Baga? Karena kata mulusan dengan program syaitan Iblis Ibu jubuh danyohan Dengan ilmu agama Supaya danyohan nyohan Nga hapah ngeji dalam neraka Cara iblis diperancu manusia Ipuan cowa bertanya, ipuan cowa yang bertanya, ipujoh bertanya dan bertanya daripada ilmu agama. Awalumaya, tapi sulih bis Allah ibni Adam. Awal mula iblis menghancurkan kehidupan anak Adam dengan cara memaksa mereka untuk tidak dekat dengan ilmu agama. Bahkan ipujoh bertanya ilmu agama, karena iblis paham al ilmu nurullah ilmu yang cahaya Allah menyertanya sering-sering bayang eh, bulat. Ber... InsyaAllah, trip-trip je duduk baju-bajul. Sudah cukup kejahatan yang kita lakukan. Sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah? Sampai kapan kita akan melawan Allah? Adakah kita menyangka kita akan menang? Tidak akan pernah, surah Ramaduah. Maylum letakkanlah, kawabiyah pergi. Cukup trip, kawabiyah pergi. Dan kajah ke baju matahari yang pergi. Eh, kebampun, da'usah alam oleh Allah. Kebampun. Allah itu menyanyi faman tabba mim ba'diz zulmihi wa aslahha innallaha la ghafurur rahim piyung ba'd halak dalin nyandau siapa yang bertobat daripada total lima artinya siapa yang berhenti daripada melakukan dosa waslahah takubur kebaikan yang morelefon yakbuatnya awal mula kita tanyo dalam kebaikan kata duri kebenaran dan kalau dengar awak dron dalam perkara selama Malam Jumat adalah il khairat hebat. Kita tinggal di tengah kota. Kita tinggal dalam keramaian. Di saat dunia kalau hanya macam. Tapi kita berani mengambil kesimpulan, akhiratku lebih penting daripada duniamu. Kacau dunia kekah, loh ai pepakak, tapi baikailani alu. Budak kita yo yang hebat, idro nama watte ane ngit nyaway mun dalaik. E, Napudupit ku yang na muda. Nyen roh dalam nilai salawat. Hanana tu oh, khut niyat hatat awaknya neduh ni yang dengar urang Melawa ke orangnya memang pura-pura hi bamadah gitu ya kiamat baru ketebu telah mengget nyang yang tukang balut tubuh tanya handru di baju liapoi neraka tajak atau duduk seratal musyaki selawat itu akan berubah menjadi perisai yang menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka akhirnya kita selamat sampai tu dalam syurga yang penting iman betul Islam lupa baik mati kecuali dalam Islam artinya jangan pulang dulu ke akhirat jangan kita berhenti di alam barzakh kalau kita masih punya tausa maka segerakan diri dalam bertobat baik tak tengah-tengah baik tak telah-telah karena di situlah letak nilai kita mengakui diri kita umat Nabi Muhammad menyambut itu petih Nabi Muhammadnya, Nabi Daim baik leda kubah semayam walaupun berangkat Kerana tugas Nabi gemuk temah Yaqura. Tujuan salah, dan semayang tanha anil fahsyai wal mungkai. Nggak cukup getanyu daripada bud salah. ngak terarah getanyu bakbud kebenaran. Dan ngak dan semayang menyekap buddhoi getanyu. Akan selamat getanyu daripada segala bentuk kehancuran. Yang menghancurkan getanyu dunia dan akhirat.